Menemani santai malam kalian saat ini, Bang Yumin akan menyuguhkan kabar spesial bahagia dari idola kesayangan kita. Di kabar pertama, Bang Yumin akan menginformasikan mengenai perolehan sementara Bunda Lesti Kejora di ajang IMA 2022. Kali ini infonya persahabatnya datang dari alun 2W. Perolehan sementara Bunda Lesti Kejora dalam nominasi female singer of the years, Lesti berada di posisi nomor 2. Dari untuk nominasi sosial media Artis of Dior, Alhamdulillah Bunda Lesti Kejora masih di posisi pertama. Yuk kita gaskan terus untuk voting Bunda Lesti Kejora. Jangan lupa bersahabat ya, semangat terus untuk kita semuanya. Tunjukkan kekompakan dan kesulitan kita. Yuk, sama-sama kita support yang terbaik untuk Bunda Lesti di Ajang Indonesian Music Award 2022. Kemudian juga, persahabat, ya, kita simak nih ada momen special cute dari Lesti dan Bilar saat meeting bareng dengan Kobas. Persahabat, ya, ini Masya Allah banget. Pastinya warga Konoha ini senyum-senyum sendiri, nih, melihat kelakuan dan pastinya tingkah langku yang sangat Cute dari Les dan Dylan ini masya Allah banget. Namun kita juga dibikin salvo banget ya dengan kalimat yang diungkap Masa-masa mereka masih ngumpet-ngumpet dan belum publis hubungan mereka. Kalau demicuan udah dari awal mereka publis dan pamerin hubungan mereka. Kan mayan endorse dan instaik naik Apalagi ditunggu-tunggu banget dulu Masya Allah, luar biasa banget ya Senyum-senyum sendiri melihat kekiutan dari Lesti dan Rizky Miller Ini momen yang sangat membahagiakan Kita simak juga kalimat caption yang dituliskan oleh akun Lawyer Volleslar Saat itu, kalian guling-guling? Enggak, katanya tuh pertanyaan bersahabat ya Enggak jawaban komentar pun yang banyak sekali di antaranya dari akun Idas Kurnia, Tianus Kursun bilang mengatakan Bukan guling-guling lagi Min, jungkir balik malahan mah Kapan lihat gini lagi? Mudah-mudahan secepatnya Leslar bangkit Kami rindu kegeserkan kalian Amin Doakan saja yang terbaik ya mudah-mudahan Leslar kembali memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya Dan pastinya memang kita sangat benar-benar merindukan momen-momen seperti ini Kemudian juga, persahabatnya, ada kabar yang lagi ramai banget nih di akun TikToknya SCTV. Dua jam yang lalu, mengunggah video persahabatnya ya Papa B bangkit, bangun usaha bersama orang Jepang. Di sini ada kalimat caption yang dituliskan oleh SCTV. Saya tidak pernah sebut Lesti menanggung cicilan. Ini kata-kata yang dilontarkan oleh Satria Mulia, ya Di sini kita lihat nih, Satria Mulia menyampaikan, dalam rumah tangga, ada simbiosis mutualisme Dan saya tidak pernah sebut Lesti menanggung cicilan Itu yang disampaikan oleh Satria Mulia Doakan saja persahabat yang mudah-mudahan Usaha barunya Papa Bi dengan orang Jepang Itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses Kita selalu mendoakan Selalu mendukung yang terbaik apapun itu Buat idola kesayangan kita dan di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar. Ini banyak sekali tanggapan komentar yang positif ya. Di antaranya dari akun Muliawatinya yang mengatakan, Semoga usahanya lancar buat Bilar dan Lesti. Untuk masa tua gak ada batasnya amin. Hanya doa yang terbaik ya. Doakan untuk kelancaran usaha idola kesayangan kita. Selanjutnya juga, sahabat perhatikan. Bang Bobi Suarez 6 jam yang lalu mengunggah postingan dari Desportindo. Ini postingan foto Papa B dengan Akayami, persahabat dia. Masya Allah, mudah-mudahan idola kesengan kita sukses usaha barunya. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa berangkat ke Jepang. yang Ditunggu banget tuh persahabat sama orang Jepang. Kehadiran dari keluarga besar Rizki Bilar. Mudah-mudahan ada rezeki ada kejutan dan pastinya mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran kemudahan kita simak juga bersahabat jadi postingan Bang Bobi terbaru ada sebuah pertanyaan kira-kira mau bikin konten apa Wow kira-kira mau konten apa nih persahabat ya ditunggu banget konten kolaborasi antara Lesti dan Rizky Bilarnya bersama keluarga besar ini pasti ditunggu banget Doakan saja, mudah-mudahan ada kabar baik yang kita dapatkan dari Bang Bobi Suarez. Kita masih menunggu kejutan lain hingga kabar terbaru berikutnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.